saya kalau kita bisa mencari selamat channel Fitri Helen keluarga semoga sampai tujuan selamat dan hiburannya kali ini happy walaupun sempat ada ini ya jadi aku tuh orangnya gimana ya kalau nyampe Taipei itu bener-bener susah banget nyari tempat itu kayak misalnya kita naik kereta atau apa tuh karena banyak sekali itu kan termasuknya stasiun terbesar ya pusat gitu jadi kalau nyari sesuatu aku tuh orangnya agak, agak ya suka nyasar Nah, ya, tadi seharusnya jadwalnya itu Jam 7.57 Jadi Jam 7 pokoknya <tuh> kurang lebih jam 8 Aku baru nyampe P.I.P Itu dari tempat tinggal aku ya Itu pun udah naik yang Nah Nah Mau gak mau Tadinya sih rencananya Mau beli kartu yang baru tiket yang baru Tapi katanya gak usah Tinggal Apa sih Pindah kereta aja, dan jadwalnya gitu. Jadi, yang seharusnya nyampe jam, 10.20 dan oh nggak mau lurus nyampainya sampai jam sebelas. Oke, okay guys, gimana keseruan hari ini? Dan thank you banget ada susahnya karena hari ini adalah ulang tahun anak atau yang kelima tahun. Okay. So, ikutin terus perjalanan aku ke warisan. Enaknya, tapi ke kalian itu kita pakai yang melewati ini, pegunungan hutan-hutan gitu kan, masih hijau terus nanti juga ketemu dengan pantai. Beda dengan Taipei, kan? Kalau Taipei itu udah termasuknya kota yang kita sering jumpa, itu bangunan-bangunan tinggi. Ini masih asli, ya? masih asli banget. Masih ada sungai-sungai gitu, guys. Ini masih... Semoga sampai tujuan, karena di sini apa okay ya, kita kalau naik kereta ataupun naik kendaraan umum di Taiwan itu, gak, mereka itu nggak suka kebisingan, berisik, Makanya kenapa aku suaranya nggak terlalu keras, karena mereka kebanyakan juga istirahat. Ini juga kan hari kerja, jadi bukan hari liburan. Biasanya mereka menggunakan kendaraan baik kereta ataupun apa itu untuk istirahat sebentar gitu ya karena kan dikejar waktu juga untuk mereka beraktivitas guys ini bang bisa nggak pantulan handphonenya itu kelihatan banget deh ya. Kita bandingkan di Indonesia, itu udah jarang ya, yang namanya naik kereta. Kebanyakan kan sekarang menggunakan kendaraan pribadi ataupun bus gitu ya. Kalau di sini, aktivitas sehari-hari kebanyakan mereka itu menggunakan kereta atau hoaks, atau yang lebih cepat lagi itu ada MRT. Ya, ada lagi yang lebih cepat lagi kayak pesawat yang hanya misalkan jarak jauh biasanya kita naik kendaraan umum bisa 6 jam 7 jam atau kendaraan pribadi itu paling yang punya sekitar satu jam atau 1 jam atau 2 jam itu lebih cepat lagi harga tiketnya juga lumayan Ini masih di Thank you. Thank you Jangan lupa subscribe ampun karena sekarang masih efek ini ya covid 19 jadi teman-teman harus kita tetap pakai masker hmm, cuci tangan bawa hand sanitizer punya jaga jarak juga sama orang. So,